nyobain beli pemain mana ini misi wah saya sudah masuk ada mingguan ada mingguan itu oke okay. mau beli pemain di mana ya kita mau beli pemain pasar yang mana nih bro Saran Reus Hakimi harga saat ini biar transfernya gede BCP si eh Fernando Giru ini apa coba SEGAR Aduh Bingung PASAR Siapa ini? RM RM, Jom, coba segarkan lagi Saya bingung mau mau beli pemain ini bingung daftar pantauan baik lagi pasar lagi pasar warna lagi kristiano ronaldo mana ada kan, masa di MU nggak ada, Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, kok nggak muncul Sekarang kan, nggak tahu nih, baik lagi siapa bro yang kira-kira yang bagus, kalau mau kita mau beli pemain Oke okay. Tarik Salah Salah 24 24.300.000 Ibrahimovic kali ya <laughs> Oke okay, Saya mau coba Bape, men Saya mau coba beli Bape Bape, harga tertinggi 42 juta seratus, coba Coba Saya membeli Bape lah mana enggak ada bro nyarinya di mana ini paket barang mana paket barang wih.. kok belum muncul Mau main? mana babi Lagi ini kali ya Lagi Lagi di apa namanya Ini kali ya Sintabek ini muncul muncul Sintabek Saya main itu Kalau semalam saya tidur ya teman-teman Karena saling capeknya badan Ngatuk juga ya Oke, ini lawanya siapa ini? TUM 677 TUM TUM Kita sama-sama, di, tapi poin saya kalah Saya cuma 240-3500 Si Tom ini lebih tinggi dari saya